Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi dengan saya guys ya. untuk kali ini saya akan mereview ya, power safari ya power yang paling acak-acakan ini ini perkawinan silang antara TIP3055 dan A1941 ya. ini sangat jomplang tapi basnya sangat mantap sekali guys Halo teman-teman semua selamat datang di channel Rain Ndesya channel ini membahas tentang dalam kehidupan sehari-hari bantu channel kami agar lebih berkembang dengan cara mengklik tombol subscribe like dan share oke selamat menonton driver safari acak-acakan ini saya menggunakan trafo yang kita modif kemarin ya trafo 5 ampere ini ya terus saya menggunakan elko 4 buah ya 4700 mikro dan 3300 mikro ya kemudian kita zoom di rangkaiannya guys. nah rangkaiannya mirip sarang burung malah lebih rapi sarang burung ya guys ya. oke apa saja aksesorisnya ini ini adalah low booster ya low booster ini skemanya saya tampilkan untuk skema power safari ini banyak di google juga ya ini saya tampilkan juga nah. kemudian ini ya guys ya ini adalah master mixer ya dengan IC 4558 fungsinya untuk mendorong sinyal biar kuat ya tiga kali lipatnya ya kalau tidak dikasih master mixer ini mengandalkan low booster ini sangat pelan sekali tapi mantap ya guys. kalau ditambah master mixer ini kekuatannya tiga kali lipat guys. untuk skema low booster ini besok saya upload ya eh, bagaimana membuatnya ini hanya menggunakan satu transistor C945 ya Kemudian, ini, ini beli ya. Ini yang beli, cuma ini skemanya. E, rakitannya ya, master mixer ini e, besok ada pesanan juga. Saya rakit pakai besoknya bolong ya, ketika box biar rapi. Oke, okay. langsung kita review saja ya, guys. Ya, untuk powernya ini untuk power standar ya, guys. Ya, untuk driver ini standar drivernya penguatnya menggunakan TIP3055 dan A1941 ya. Karena enggak punya TIP2955 kemarin, saya nemu 1941 saya pakai. Kemudian TIP41 dan TIP42 ya. Untuk TR penguat awalnya saya menggunakan A733. 2 buah ya. Kemudian untuk penguat ke transistor tp42 saya menggunakan BD 139 oke, oke. oke langsung kita review saja langsung kita coba saja kita cek sound guys oke langsung kita cek sound saja guys ini masih menggunakan djm dalam pre-audio ya semoga tidak copyright guys langsung kita coba saja Ini tanpa tanpa low booster, ya. mungkin ini aktifkan low booster. Nih. Mantap Indonesia. Ya. Nah ini tadi menggunakan low booster ya, low booster dan menggunakan ini ya. ini memperkuat 3 kali lipat untuk Anda yang mempunyai amplifier yang suaranya kecil bisa menggunakan kit master mixer ini gitu ya guys biar uh, suaranya lantang jadi keras. Oke, ini sudah aktif logisternya kita coba lagi guys itu tadi adalah check atau review dari driver safari acak-acakan ya guys ya ini driver awur-awuran ya guys ya untuk percobaan kali ini sangat mantap sekali ya guys ya bisa ditiru di rumah dirakit yang rapi, jangan meniru seperti saya acak-acakan ya guys ya guys. oke terima kasih semoga bermanfaat guys